Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. surat al-maidah 72. Nah ini kan Kristen Pak, masa Allah itu Yesus. Sekarang saya tanya di mana ada doktrin gereja sepanjang abad yang mengatakan Allah itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada Yesus adalah Allah. Dibalik tapi maknanya beda. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengisi waktu 45 menit untuk tanya jawab, dan kita beri dua termin. Satu termin diberikan kesempatan kepada dua orang. Monggo, yang mau bertanya dua orang: satu Pak Karno, satu Pak Karno, satu kemudian Bu Erna. Ya, nanti. Pak Andreas sesama orang Jawa Timur gampang ya Pak ya Pak Karno lalu kemudian Bu Erna monggo bisa bertanya mungkin Pak bisa maju ke depan sehingga kamera juga bisa mengambil gambar Bapak monggo Pak Karno Shalom, Bapak-Ibu sekalian, selamat malam. Bapak Dokter Bambang, selamat malam. Pada kesempatan ini, terima kasih Bapak. Kami mendapat kesempatan untuk bertanya sesuatu kepada Bapak. Jadi, ada pendapat begini Bapak, bahwa kalau melihat dari sejarah, turunnya kitab suci ya Pak ya, terutama untuk di kita itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu, tidak hanya menyebut, Tuhan pencipta langit dan bumi tapi lebih luas lagi pencipta alam semesta seperti itu dan kemudian kalau kita melihat kitab suci berikutnya yang lebih muda dari kita itu mengamini Tuhan-Tuhan di dalam perjanjian dalam, seperti itu cerita tentang Ibrahim, Abraham seperti itu Bapak, kemudian cerita Musa, kemudian Yusuf dan Salomo ya nah sebetulnya perselisihan tentang Tuhan itu sudah tidak dari sebetulnya kalau memahami seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang mengkafirkan begitu istilah kafir ya Bapak ya karena merasa Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti Tuhan mereka seperti itu. Oleh karena itu kapan muncul istilah kafir tersebut ya. Dan saya pernah mendengar di Yahudi sendiri katanya juga ada istilah kafir tersebut Pak. Jadi itu yang kami ingin penjelasan bapak karena kami tidak berani menjawab seperti karena dasarnya kurang kuat. Makatan bapak, Makatan bu. Terima kasih mohon. Pak atur nunduk. Nanti dijawabnya sekalian, ya. Monggo, monggo Bu Erna. Terima kasih atas waktunya, Pak Bambang Nursena yang dikasih Tuhan. Ada dua pertanyaan dari saya Yang pertama Siapakah di zaman ini yang bertindak sebagai Antikris Bahwa Yang tidak percaya Tentang Yesus itu Di zaman sekarang ini Siapa yang dianggap sebagai Antikris Apakah yang tidak sesuai dengan iman kita Atau bagaimana yang pertama Yang kedua di Islam itu ada Nabi Isa Samakah Nabi Isa di Islam itu dengan Tuhan Yesus Matanur, Pak. Terima kasih, Bu Erna. kasih, Bu Erna. Ada dua, Pak. Berarti tadi Pak Karno menanyakan sejak kapan sih ada istilah kafir, mengkafirkan, lalu kemudian tadi juga Bu Erna itu siapa sekarang yang disebut anti-Kristus dan samakah Isa dalam Al-Qur'an dengan Yesus yang kita sembah? Monggo, Pak. Ya. Terima kasih. Sebetulnya kalau ngomong kata kafir itu itu kan penerapannya dan asal-usul katanya. Kalau asal-usul katanya sebenarnya kata kafir itu beragam ya kalau dari setiap etimologi. Tadi saya sudah membaca dalam teks 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Dalam bahasa Aramaik, bahasa Syriak itu berbunyi Manu dagala ila in eina lahua Masihah. Siapakah pendusta itu? Siapakah dajal itu? Yaitu orang-orang yang mengkafiri Yesus sebagai Almasih. Kata kafar ini dalam bahasa Aramaik. Jadi dekafar dari de yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus, Hanahu. Dialah Kadagala Al Masih Kadagala Al-Masih Dajjal Dalam Alkitab terjemahan Bahasa Arab huwa Al-Masih dajjal. Jadi kafir itu tergantung apa ya Setiap agama itu kan ya beriman sekaligus kafir ya Kita ini sama-sama kafir sebetulnya Kalau saya ditanya sama teman-teman yang suka takfiri itu Mengkafirkan orang lain Saya bilang kesampian dengan saya itu sama-sama beriman Sama-sama kafir Ya kok bisa pak? main percaya apa enggak? Dengan Yesus itu putra Allah Enggak percaya ya itu kafir Mana menyangkal Kafir itu kan sebetulnya menutup Menyangkal ya, artinya itu ya Menutup menolak menyangkal itu kafir Bahasa Aram dan bahasa Arabnya sama ya Kafara yakfuru kufran Dalam bahasa Arab itu Makanya orang yang menyangkal itu macam-macam Menyangkal nikmat Allah itu juga kafir. Kafir bin nikmat. Mengkafiri, menutup nikmat Allah. Tapi ada kafir yang dalam pengertian tidak percaya dengan Tuhan. Itu kafir secara umum. Orang ateis itu ya. Tapi kafir, tapi yang sangkal adalah sebagian dari agama itu. Contohnya orang Islam percaya Allah dan Nabi Muhammad. Tapi orang Kristen percaya Allah, tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad. Orang Islam percaya Allah, percaya Yesus, tapi sebagai Isa Al-Masih yang bukan Tuhan. Jadi masing-masing kafir, jadi kita salaman aja, masa-masing sama-sama kafir. Sama-sama kafir, iya. <tuh> hanya bedanya itu gini loh: kalau orang Muslim menganggap konsep-konsep tertentu dalam agama non-Islam, disebut kafir, tidak masalah. Asal asalkan jangan dibawa ke ranah publik. Kalau di ruang privat boleh. Apa enggak kita ngerasani orang lain? Ing selalu main bumi sakulping langit kang bojoku. Di dunia ini tidak ada orang cantik selain istri saya. Karena saya ngomong di rumah saya boleh enggak? Eh ya, boleh lah. Tapi ketika kemudian saya keluar jalan, woro-woro, Your attention please Sopoh sing rangakoni, bujuku paling ngayu Tak buah cok sampai lah, itu boleh Ruang privat ya ruang privat, maka orang muslim Selama ini kan dialog gitu ya Ada dialog karya Dialog karya itu ya sudahlah kita saling e, berjalan di tempat masing-masing Tanpa saling mengganggu Itu dialog pada tingkat yang paling sederhana jadi ini jalannya rusak Pak Gimana ya kita patungan supaya jalannya menjadi baik Ya sudah, itu dialog karya Lalu ada dialog berikutnya namanya dialog iman Dialog of Dialog iman itu dialog yang muncul dari kejujuran Tapi belum tentu ahli Ada seorang bapak Anaknya menjadi orang katolik Lalu ditanya kamu kenapa kok jadi katolik Ya karena cocok aja pak Saya lebih cocok katolik katanya Itu ditanya Salah itu Karena orang katolik itu Percaya nanti kalau pada akhir zaman Semua orang itu diubah jadi Perempuan katanya Hanya Tuhan yang laki-laki Siapa yang bilang gitu Dulu teman saya Waktu dulu saya masih dinas ngomong begitu Misalnya gitu ini kan jujur, tapi dapat informasi keliru. Rupanya si bapak ini dapat informasi dari temannya, teman polisi, sama-sama awam agama. Jadi dia mendengar, itu di kitab wahyu itu ada apa gereja sebagai pengantin perempuan. Kristus adalah pengantin laki-laki. Wah berarti itu pak, nanti pada akhir zaman semua orang diubah jadi perempuan. Hanya Yesus yang laki-laki. Ini kan salah kok. Tapi kan jujur, ini namanya dialog iman. Jadi dialog iman itu muncul karena apa? Ya karena kebutuhan untuk komunikasi. Seorang terlibat kesulitan yang sangat sulit. Lalu dia nanya-nanya, kalau kamu orang Kristen gimana sih kalau dalam keadaan sulit? Ya berdoa. Doanya gimana? Begini. Kalau Islam bagaimana? Saya sembahyang tahajud misalnya. Itu dialog Iman yang terakhir, baru dialog teologis. Nah, Dialog-teologis itu dasarnya atas memang belajar karena kepakaran masing-masing ini, ya. Tetapi, ketika orang di dalam tahap dialog iman atau dialog karya, bahkan itu tidak pernah menyangkut agama. Ya, sudahlah, kamu ke gereja, kami beriman, berdoa, menjadi kristen. Ya, ketika kami di gereja, kamu menjadi Islam. Baca Qurannya ketika kamu di masjid, selebihnya kita ini warga masyarakat Yang tidak boleh saling mengintervensi Sesama biskota dilarang saling mendahului Itu yang pertama Tapi kalau dialog seperti ini saja tahapnya Itu kita ini seperti api dalam sekam Jadi mula-mula kita ini baik, begitu ada provokator masuk Lah kamu itu mau berkawan sama orang yang Tuhannya tiga Tuhan kok disalib gitu kan Akhirnya pelan pelan pelan pelan Berubah Meletuslah kasus Ambon Kasus Poso itu kan karena apa Dialog hanya pada tingkat Dialog karya Termasuk Pela gandong itu dialog karya Karena apa Orang yang terikat dengan hubungan Pela Dengan marga tertentu Kalau dia yang bangun masjid kita yang bangun Begitu juga Kalau yang Kristen terikat Pela dengan hubungan Marga Islam kalau kita bangun gereja mereka yang bangun, tapi bisa tembus loh ketika dihadapi apa namanya invisible hand tangan-tangan yang tidak kelihatan atau setan gundul itu kan bisa kacau itu. Tapi di Jawa nggak bisa. Kenapa di Jawa ndak bisa? Hubungan kekeluargaan ini sudah pada tingkat bukan sekedar saling ada tapi tidak saling mengganggu tapi saling ada dan saling berbagi kalau dialog sudah dalam kondisi itu orang akan membuka diri misalnya. Memang ada dalam Al-Qur'an itu semacam kutukan terhadap semacam bukan beneran terhadap keyakinan Kristen. Kafir jelas itu. Pertama misalnya. Laqut kafara ladina qulu innallaha huwal mas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 patri Patripasionisme Jadi kalau Yesus menderita Allah bisa menderita masalah disalib Tapi kalau Yesus adalah Allah Yesus punya Kodrat ganda Dwi kodrat Sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia Yang disalib Itu dalam keadaannya sebagai manusia Allah tidak bisa disalib Kan begitu kan Karena ada kegandaan tadi Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia beda dengan Allah adalah Yesus itu mujasimah Kristen itu nah berarti enggak cocok dengan ayat ini untuk Kristen nah, berikut lagi yang paling terkenal Tritunggal Maha Kudus yang seolah-olah dikafirkan gara-gara ada ayat walatahulu salasa jangan kamu mengatakan Allah itu tiga surat al-maidah ayat 171 atau lakot sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga apakah ini Tritunggal bukanlah tidak ada orang berdoa demi nama bapa dan ibu dan anak mana ada orang berdoa juga demi nama bapa dan putra dan roh kudus amin kalau di gereja-gereja ritus timur Bismillah walibni warahil kudus al ilahu amin. Demi nama Bapak putra dan roh kudus yaitu Allah yang asal. Apa ada Bunda Maria masuk Trinitas? Tidak ada. Nah seorang Bapak gereja namanya Epifanius dari Salamis. Dia hidup pada abad keempat mengatakan. Di negara Arab tumbuh aliran hersi, aliran bidat. Yang namanya koliridianisme di mana roh kudus tidak muncul dalam tritunggal Tapi yang dimunculkan Bunda Maria Lalu Santo Evinus mengatakan Kita harus menghormati Bunda Maria Karena Bunda Maria adalah Seorang yang benar-benar dipilih Allah Untuk melahirkan Sang Kristus Yang sepenuhnya Allah Makanya Bunda Maria disebut sebagai Mater Dei Bukan Bunda Maria itu Bundanya Allah Bapa, Tapi Bundanya Kristus yang sepenuhnya Allah Itu loh kira-kira Sebab kalau Bunda Maria hanya Bunda manusia Yesus Itu Nestorian Kira-kira gitu -gitu seperti itu loh Nah ini kan penting dialog seperti ini Jadi tidak ada orang Katolik, orang Ortodok, orang Protestan Yang memasukkan Bunda Maria dalam alat Tritunggal Lalu siapa Pak? Akan bingung Dalam dialog sering terjadi jadi Pak memang percaya kalau ini Al-Quran ini benar, yuk dalam ini benar Ketika kamu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga, amin betul Memang Allah bukan ketiga dari yang tiga Tidak ada orang protestan yang nyanyi, nyanyian rohani di gereja Ketiga dari yang tiga Mana ada, yang ada ketiga yang sah, berarti jelas ada kesatuannya di situ. Tapi seorang ahli tafsir yang terkenal namanya adalah Al Koshimi. Dalam tafsir Al Koshimi dia mengatakan ini bukan Trinitas Kristen yang dikritik, tapi sekte Mariamun yang percaya bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Isa putranya. Ini kan dialognya jadi enak. Lalu tanya teman saya, mas berarti ini salah mas, sosio ngomong salah ya sopo. Orang oh, salah, ini benar tapi salah alamat Karena alamatnya bukan ke saya nah, Siapa ya? Gole ono dewe. Itu, Mari kita lacak dalam sejarah Itu sekte kolidianisme tadi Nah kemudian apakah Isa dan Yesus itu sama? Begini, secara bahasa sama Secara bahasa Karena kata Isa itu hasil ponetik koresponden dari kata Yesua Kenapa itu tadi saya baca tulisan Yosefus dalam bahasa Arab, ya Inahufiha zaman ya'isu hakim ismuhu Ini dari bahasa Ibrani Yesua, huruf yud-nya itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Itu sering terjadi. Contohnya dalam bahasa Ibrani orang menyebut misalnya. Sefer Yesayahu Kitab Yesaya Arabnya apa? Sefer Isaya Sifru Isaya Sefer Yirmiyahu yermia jadi Irmia, Yerusalem Salusalom Yerusalem Menjadi Urusalem Alhasil maka Yesua Menjadi Isowa Menjadi Iso Dan O panjang Misalnya shalom Kan shin, lamid, vav, mim Shalom Menjadi A panjang Bahasa Arabnya Shalom jadi salam Shinnya jadi sin Shalom menjadi salam Shin, lam, alif, mim Shalom alaikum Assalamualaikum ya kan? Itu korespondensi bunyi Jadi Merujuk kepada asal-usul yang sama Tetapi bahwa konsepnya Islam Beda dengan konsepnya Kristen Ya memang Islam bukan Kristen Kristen bukan Islam Jadi konsepnya memang beda Tetapi sosok yang dimaksud Adalah ya Yesus dari Nasaret itu Gitu loh kira-kira Bapak Ibu ya Saya kira itu Antikristus ya Pertama antikris historis Antikris historis itu kan ada setiap zaman Antikris-antikris kecil itu misalnya ya Kerintus, Markion, Basilides, Arius, Nestorius Itu antikris-antikris kecil Tapi seorang antikris akan datang Itu antikris eskatologis Yang akan datang pada akhir zaman Itu puncak segala macam penyesatan yang akan datang pada akhir zaman, siapa dia kita tunggu saja. Itu fenomenanya yes. yang jelas. Antikristus menolak Yesus sebagai Sang Kristus, menyangkal setiap kali salib Yesus itu semua disangkal, seperti ajaran Gnostik tadi. Ye, terima kasih masih diberi kesempatan untuk termin berikutnya. Dua waduh, aku mumet jadi moderator ini takut saya Pak malah Iya <laughs> satu lalu kemudian oke 12 jadi Pak Aris mumpuni dan yang di belakangnya Bu Erna sinten ke? Oh iya ye eh, seperti yang tadi untuk Pak Karno dan juga Bu Erna bisa tindak tengahcing Pak Ye nanti gantian Perkenalkan diri, Pak. Nanti biar tahu sebelumnya. Perkenalkan dulu, saya berasal dari kelompok pengajiannya Bambang Nursina di Youtuber. Nama saya Weda Kupita, agama saya Islam. Pertama, saya sampaikan salam. Kedua, assalamualaikum saya sangat terkesan dengan dokter Bambang Nursena dan saya selalu mengikuti. Dan saya entah mengapa saya merasa ketika saya sedang di kelompok itu saya banyak sekali mendapatkan suatu pengetahuan. Karena perbandingan agama itu merupakan hal yang sangat menarik. Tadi nama saya Weda, W-E-D-A. Weda itu kitab suci agama Hindu. Tapi nama agama saya Islam. Saya temannya Pak Karno tadi itu, temannya Pak Timotius, temannya Pak Bambang Haryanto, dan sebagainya. Dan saya, Alhamdulillah, saya merasa sangat nyaman di ruangan ini sekarang. Nyonya saya Pak. Saya juga bercita-cita bahwa orang Kristiani juga akan merasa nyaman ketika bersama dengan teman-teman saya. Tema hari ini adalah mengenai masalah kebangkitan Yesus. Tapi kayaknya dua orang pernahnya tadi tidak bertanya tentang masalah kebangkitan. Gitu. Tadi kayaknya tadi, oleh karenanya itu saya ingin bertanya eh, masalah kebangkitan. Yang pertama, sebagaimana saya sering mengikuti di, di YouTube, bahwa di dalam Islam juga mengenal adanya kebangkitan almasih yaitu di surat Maryam ayat 33 yang bunyinya nanti Pak Bambang Nur saja yang mengatakan ya, yang menyebabkan ya kau ya. sepuluh ya, oh, kali daripada saya <laughs> yang intinya bahwa Isa itu lahir Hai eh, mati dan bangkit kan begitu yang ingin saya tanyakan, apa bedanya antara kebangkitan uh, ini dalam konteks Islam dan dalam konteks Kristiani dan ke dalam, kita, dalam konteks Injil dan yang kedua seberapa penting konsep tentang kebangkitan apakah apabila tidak ada ajaran kebangkitan maka Iman Kristian itu akan runtuh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira bahwa kita itu di sini harus betul-betul bisa memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan Pak Bambang di sini. Sehingga dimensinya perlu diperluas, tidak cerita tentang hanya kebangkitan saja. Saya ingin bertanya tentang masalah tadi Pak Bambang mengatakan bahwa Berbicara Tuhan itu adalah berbicara dalam suatu alam yang metafisik. Jadi tidak bisa menggunakan rumus matematika. Akan tetapi ketika, eh, tadi dikatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Nah, ketika Yesus itu sebagai manusia, tentunya dia terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya itu, mau tidak mau berbicara Yesus itu berbicara yang non metafisik juga. Mohon eh, pencerahannya. Terima kasih. Se Sehat selalu untuk Pak Bang Musno. Ini benar-benar Pak Wede itu uh, memakai kesempatan. Orang lain tanya satu dua pak, dia tiga trinitas itu pak. Iya, <laughs> ya yeah. yeah, mudah-mudahan tetap nyaman ya Pak di situ ya Pak ya. Iya, yeah. malah nanti jangan-jangan nggak -jangan mau pulang, berada di situ terus. J, yeah, monggo Pak Aris mumpuni katuran untuk monggo. Selamat malam Pak Bambang mungkin sama dengan Pak Weda saya juga jamaah youtubernya ngaji Alkitab dari Pak Bambang meskipun belum tutup tapi saya kerap mengikuti eh mungkin juga karena berangkat dari institusi yang sama maka pikirannya sama Pak karena sebagian yang mau beliau tanyakan itu sebenarnya juga sudah, sudah ada di otak saya e, intinya adalah saya ingin kembali kepada e, Topik hari ini, realita atau kebohongan tentang kebangkitan Yesus itu. Oh ya, mohon maaf saking semangatnya, saya Aris mumpuni warga GKJ Purwokerto Barat dulu warga sini, Pak. Pernah jadi majelis di sini juga, tapi 93 GKC Purwokerto Barat dewasa dari GKC Purwokerto. Jadi saya mantan orang sini, Pak. Baik, kembali ke yang tadi Bapak mengatakan bahwa bukti-bukti e, sejarah itu menjadi satu kalau istilah saya pilar gak usah baca Alkitab asal kita sudah bisa tunjukkan bukti sejarah yang kita punya tentang Yesus itu maka kita sudah tahu siapa Yesus hanya kemudian tadi Bawa mengatakan kalau pertanyaannya adalah untuk apa Yesus mati untuk apa Yesus bangkit itu baru kita perlu membuka Alkitab Nah, tentang yang Bapak sampaikan tadi, khususnya tentang kebangkitan, eh, yang saya tangkap tadi adalah dijelaskan adalah catatan-catatan tentang fenomena, Pak. bukan catatan tentang peristiwanya. Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini cukup kuat, Pak, untuk membuktikan iman Kristen itu tidak salah? Karena kita menyadari bahwa inti iman Kristen itu adalah uh, mulai dari kelahiran, uh, sengsara, kebangkitan, dan turunnya roh kudus. Dan seterusnya yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pertanyaan saya tadi adalah apakah bukti yang berupa catatan fenomena ini cukup kuat? Atau uh, kita sebagai orang Kristen dituntun untuk Yakinlah. Sampai tahap ini biarlah Alkitab yang bicara. Ini fenomena ini hanya pelengkap seperti itu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih sekali mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih. Demikian Pak Bambang kita jawab dua pertanyaan ini dari Pak Weda tentang kebangkitan versi Al-Qur'an dan versi Kristen lalu Berapa pentingnya atau seperti Apakah pentingnya kebangkitan bagi orang Kristen Dan juga Yesus yang metafisika itu Itu dijawab dulu Pak Soalnya tiga ini Pak Nanti baru kita masuk ke pertanyaan Pak Arish. Oke terima kasih Jadi memang dalam Islam Maupun dalam Kristen percaya dengan konsep kebangkitan Tapi gini ya Surat Maryam 33 itu Itu kan tafsir juga Tafsirannya Pak Kuresi Sihab beda dengan tafsiran ulama lain Maka ketika rame raminya tentang boleh enggak mengucapkan selamat natal Pak Kuresi Sihab berada dalam posisi yang membolehkan Karena apa? Itu kan sebuah sopan santun lintas agama Kalau Islam katanya Pak Kures itu dalam posisi sedikit-sedikit kita mengatakan jangan-jangan Padahal setiap kali Idul Fitri di Timur Tengah, kita diberikan ucapan salam oleh tokoh-tokoh Kristen. Masa kita hanya bisa menerima, tidak bisa memberi? Toh yang kita berikan adalah penghormatan, ya kan? Nah, ketika saya mengucapkan selamat e, menempuh hidup baru kepada teman saya, kan bukan berarti istrinya jadi istri saya, kan? itu kan suatu ungkapan kebahagiaan apa yang kamu rasakan tuh saya rasakan karena kita sahabat gitu loh jadi perbuatlah yang orang lain suka perbuat atas kamu kembalikan kepada orang lain nah makanya dalam uh, surat maryam ayat e 33 itu menurut tafsirnya Pak Kurasia boleh karena jelas itu wassalamu alaya, Yaumawulitu, wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya. Sejahteralah saya, selamatlah saya. Ketika saya lahir, berarti kan sama dengan selamat Natal, katanya. ya kan? Kemudian, pada saat saya wafat dan pada saat saya dibangkitkan hidup kembali, tetapi teks ini tidak bisa dianggap sebagai kebangkitan Yesus menurut ulama lain, karena apa? Karena dalam Surat Maryam, ayat 15 belas. Ungkapan yang sama diterapkan pada Nabi Yahya Selamatlah dia ketika dia dilahirkan Ketika dia mati dan ketika dia hidup dibangkitkan Hidup kembali Maka ulama-ulama ini menafsirkan bahwa Yang dimaksud kebangkitan ini Kebangkitan pada akhir zaman nanti Belum terjadi nah Kalau dalam Kristen kebangkitan Kristus itu Yang sulung dari segala yang Telah dibangkitkan itu sudah terjadi itu bedanya seperti itu. Nah Kedua, seberapa pentinglah kebangkitan itu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu. Karena sumber dari iman Kristen itu adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Fenomena ini yang dicatat oleh Yosefus. Yosefus itu mau menjawab pertanyaan. Ini gurunya sudah mati, tokoh yang sangat fenomenal di abad pertama itu Kalau enggak itu, enggak mungkin dicatat dalam buku sejarah umum kan Kenapa? Karena dia punya signifikasi politik Yesus itu dalam gerakan Yesus ya sekalipun itu bukan gerakan politik Tapi berdampak besar pada dunia politik saat itu Seperti yang dinubuatkan oleh Simeon Anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan menjatuh bangunkan Israel. Itu terbukti. Nah kemudian Yosefus mencatat bahwa kenapa orang yang disebut Kristen kelompok ini masih ada. Padahal gurunya sudah mati. Lalu dia mengatakan karena kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang membuat mereka bangkit kembali. Tidak terpuruk. Tidak musnah Tapi imannya tetap karena kebangkitan Yesus tadi Dan itu juga disampaikan oleh Takitus Takitus mengatakan bahwa Ada kebiasaan orang kecil berkumpul saat fajar Dan mereka menaikkan himne kepada Kristus Seperti kuasi deu Seperti orang-orang kita Orang-orang Romawi pagan itu menyembah dewa Tulisan-tulisan ini menyebar di banyak tulisan kuno, sekalipun itu tidak eksplisit ya, karena dalam catatan dunia sejarah dunia Yesus itu catatan pinggir sejarah. Kenapa catatan pinggir sejarah? Ya karena dia bukan kaisar, karena dia bukan apa namanya senator rumah yang terkenal, karena dia bukan wali negeri. Dia orang biasa dalam wujud kedatangannya sebagai manusia, tapi telah menciptakan sebuah... Peristiwa sejarah yang sangat besar sehingga dicatat oleh Flavius Josephus, dicatat oleh Tacitus, dicatat oleh Talmud, dicatat oleh Mara ben Serapion, seorang filosof Stoia yang tinggal di Antioquia saat itu, dicatat oleh Suteunus, dicatat oleh misalnya Traktat Sanhedrin karena memiliki signifikasi yang luas sekali itu. Kemudian yang ketiga. Ketika bicara Yesus sebagai manusia, tentu ini ruang dan waktu betul. Tapi ketika Tritunggal bicara tentang bukan ruang dan waktu tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus. Dia merujuk kepada Kristus yang praeksisten sebagai sabda kekal sang Bapa. Makanya dalam pemahaman gereja itu ada dua aspek. Aspek yang pertama, kemanusiaan Kristus yang kelihatan terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua, firman Allah, logos ilahi yang kekal, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sekalipun dikatakan sepenuhnya Allah itu tidak merujuk pada kemanusiaan yang dilahirkan, tidak merujuk kepada tubuhnya yang disalibkan, tapi merujuk. Ya, sang firman yang kekal Yang praeksisten Yang selalu ada bersama Allah Dari kekal sampai kekal Jadi itu yang disebut Trinitas yang bersifat Ontologis Dan itu tidak berubah Tetapi orang mengaburkan Dengan tritunggal dalam makna Ekonomis Ketika firman menjadi manusia Tritunggal tampak dalam karya Allah Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga berkata, "Engkaulah putraku." Pada hari ini, eh, apa namanya, aku berkenan dengan begitu. Jadi, artinya apa? Yang tampak dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang tampak dibaptis itu adalah kemanusiaan Yesus dalam ruang dan waktu yang tampak di atas Yesus burung merpati itu kan bukan roh kudus tapi fenomena kehadiran roh kudus yang disebut Teofani Teofani itu Allah hadir lewat alam semesta bukan roh kudus, kalau roh kudus sama dengan burung merpati kan ada roh kudus goreng jadi bedakan antara fenomena yang tampak dengan yang tidak tampak makanya misalnya dalam rumusan Tritunggal itu una substantia tres personae. Satu substansi dalam tiga persona. Persona di sini bukan mengerti persona manusia. Bahasa teologis itu rusak ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa di mana satu pribadi hanya bisa dim, satu substansi, hanya bisa dimiliki satu pribadi. Dan Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu, kalau dikatakan persona dalam bahasa Latin atau hipostasis dalam bahasa Yunani, itu maknanya pusat kesadaran yang berbeda dengan pusat kesadaran ilahi yang lain, tapi dalam satu wujud seperti manusianya. Ada tubuhnya, cuman kalau bedanya Allah itu eksistensi yang tidak bertubuh karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi keberadaannya manusia Dalam diri manusia yang keberadaannya tubuh itu ada jiwa, ada roh Jiwa itu maksudnya jiwa berpikir, pikiran dan ada roh Orang tidak perlu bertanya kepada saya Pak Bambang yang nulis buku religi dan religiositas Bung Karno Betul, mau konfirmasi Pak Yang nulis buku itu Bapak atau pikiran Bapak? Loh pertanyaanmu kok membedakan saya, wong saya satu Allah ketika menciptakan dunia bersama Firman-Nya dan Roh-Nya itu terlah sebut dalam Kitab Torat implisit kemudian eksplisit baru pada zaman Yesus beresit bara elohim et hasamayim za'aret. pada mulanya elohim Allah menciptakan langit dan bumi dalam Alkitab Bahasa Arab terjemahkan dengan filbati samawati wal ar lalu bumi itu belum berbentuk Bumi itu belum berbentuk Gelap gulita dan kosong Kegelapan menutupi samudra raya Dan roh Allah Melayang-layang di atas permukaan air Ini kata-kata yang sifatnya metafor Jangan dibayangkan uh, airnya besar Terus kemudian burungnya kecil melayang-layang bukan itu Artinya mengerami secara dinamis Menyalurkan hidup ilahi kepada hidup ciptaan Menyalurkan sumber hidup ilahi Sehingga planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing Sehingga akhirnya nanti puncak ciptaan Dihembuskan roh itu dalam tubuh manusia Itu maksudnya makhluk yang hidup Jadi roh Allah itu memproses menghadirkan kehidupan dari tidak ada menjadi ada lalu firman Allah wayomer Elohimhi wa jadilah terang maka terang itu jadi Elohim ruah Elohim dan dafar Elohim Allah FirmanNya dan rohnya itulah Tritunggal secara imanen dalam diri Allah tapi ketika peristiwa Yordan itu Tritunggal dalam penampaan yang yang sifatnya ruang dan waktu karena Allah itu tetap tidak kelihatan. Kemudian suara terdengar. Terdengarnya di mana? Di atas. Ketika naik pesawat, atasnya tidak ada. Bawahnya jadi, karena dunia ini bulat. Ungkapan atas ini bukan artinya itu Allah di sana. Sebab di luar gravitasi bumi ini kan arah tidak ada lagi. Yang jelas bahwa Tuhan itu bertakhta di atas apa yang tidak mungkin dipikirkan manusia, apa yang tidak mungkin dihayati manusia, tan kenoki noyongopo, tan kenowi itu kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, ya, kemudian yang tubuh fisik ini kemanusiaan Yesus, ini makanya dicobai, haus, kira-kira begini. Kalau bisa dibandingkan ini, saya mengutip eh, dokter. Siapa ini saya Husin Nasir Dalam bukunya yang diterjemahkan oleh saya ya Judulnya Islam dalam Cita dan Fakta Jadi kira-kira untuk memudahkan pemahaman begini Kalau di Islam Firman itu turun jadi kitab Kalau di Kristen Firman itu turun jadi manusia Nah ketika Firman turun jadi kitab Disitu ada dua hal Quran yang kelihatan Musafnya dan Quran yang tersimpan Di lauhul makfud ya, Imam Al-Ghazali Mengatakan Quran yang tersimpan Di lauhul makfud itu adalah Ajaliyun wa ko'imatun Fiddati lahi ta'ala Itu katanya Imam Al-Ghazali Dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Tetapi ketika firman itu Turun Yang dibaca Yang tertulis teksnya Dalam mushaf al-Quran Itu temporal sifatnya jadi kalau bicara tentang yang kekal, yang Allah, yang Allah apa libatkan dengan kalam Allah yang azali Itu tidak merujuk kepada teksnya yang bersifat lahiri Seperti itu iman Kristen Jadi ketika misalnya naskah Quran terbakar, padahal Quran itu firman Allah Apakah firman Allah bisa rusak? Tidak Karena yang rusak itu adalah wujud nuzulnya sebagai buku Begitu juga ketika Yesus mati, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Allah tidak bisa mati. Seperti itu ya pemahamannya ini saya kutip dari apa? Syed Husin Nasir ya. Kemudian antara dialog Yahudi dan Kristen ini. Dari teks yang sama, orang Yahudi menafsirkan beda. Tapi tadi pagi saya sampaikan di banyak kalau ngomong Yahudi itu, Yahudi tahun berapa? Itu harus jelas juga Karena orang Kristen itu kan Kalau menghadapi Yudaisme kan Seperti minder ya itu? Yahudi, wow minder gitu bedanya kalau orang Islam Kebanyakan, tidak semua Islam Juga kebanyakan, tidak semua Kristen Begitu orang Islam mendengar Yahud Makudubi alaihim Itu yang dilanat Allah Tapi kalau orang Kristen begitu Dengar Israel, yang dipilih Allah kan itu kan jadi kita ini beragama juga ekstrim Tidak lihat kasuistiknya nah, Kalau Anda Yahudi dipilih Allah Ketika terjadi oh, apa namanya Pelanggaran ham atas orang Palestina Masa ya kita membenarkan juga Hanya gara-gara Yahudi, Israel dipilih Tuhan ini kan nggak bisa begitu iman kita kan? Harus kasuistik satu persatu Nah orang Yahudi biasanya juga Menggunakan teks yang sama Dalam makna yang berbeda misalnya Kejadian pasal 26. Itu kalau tafsir rabbinik, kata tafsir Yahudi pada umumnya menganggap, "Baiklah, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagi orang Kristen itu bukti Tritunggal bahwa di dalam diri Allah itu ada kejamaan, tapi satu: bagi orang Yahudi yang menolak ajaran Kristen, enggak begitu," katanya. Orang Yahudi mengatakan itu sidang ilahi. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan, dia mendeklarasikan pada makhluk yang sudah dia ciptakan lebih dulu. Lihat, saya mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini menunjuk sidang ilahi. Menurut gambar dan rupa kita, kata tafsir Yahudi, dia punya bakat keabadian. Seperti kamu, saya ciptakan sebagai roh-roh. Katanya gitu. Orang Kristen begitu mendengar tafsir Yahudi. Wow, luar biasa. Saya enggak gampang mengatakan luar biasa, saya teliti dulu bener apa enggak ini. Setelah saya selidiki tafsir Yahudi yang lebih kuno, enggak seperti itu. Itu tafsir yang juga reaktif terhadap kekristenan. Tafsir kuno itu misalnya Pilo. Pilo itu kan orang Yahudi dari Alexandria hidup pada tahun 20 sebelum Masehi lahir, tahun 50 Masehi dia meninggal. Dia mengatakan, Tuhan bicara dengan siapa itu? Dengan Logosnya katanya Tuhan berbicara berdialog dengan firmannya berdialog dengan Sang Logos yang ada dalam diri Allah Kalau bahasa Jawanya ngudoroso itu jadi bicara dengan dirinya sendiri yang di dalam dirinya itu ada kejamaan lalu orang Yahudi apa keliru? ndak keliru saya bilang saya kan nggak mudah mengkelirukan orang terus kabeh bener lata orang keliru tapi masih ada komanya dia takjak mikir di si. You know? Kalau Tuhan bicara sama malaikatnya Secara gramatika tidak salah Karena kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu Na'aseh Na'aseh itu marilah kita buat Kita buat itu dari bahan yang sudah ada Berarti bukan penciptaan dari nol Artinya kita membuat manusia itu Menurut gambar dan rupa kita nah, Orang Kristen yang anti Yahudi nyerang Masa ciptaan diajak mencipta sama Tuhan Bukan begitu Karena pada ayat 27 Tuhan berfirman Maka diciptakanlah manusia Baru digunakan kata bara Yang artinya penciptaan dari tidak ada menjadi ada Maka diciptakanlah manusia itu Menurut gambarnya Baik laki-laki dan perempuan Diciptakanlah mereka Berarti yang menciptakan hanya Allah Malaikat itu cuma diajak rembukan Nah Gramatika tidak salah, saya. Jawab: Oke, tidak salah. Sekarang, perhatikan: "Saya malaikat enek gitu, terus Gusti Allah nih, harus Ya, sendiri, Pak. Lah, sudah. Ketika malaikat sudah ada, malaikat tarap menungso. Hei, malaikat, ayo kita buat manusia saksikan. Saya deklarasikan ya, saya mau bikin manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, katakanlah secara gramatika itu benar saya urungi malaikat enek diciptakan terus Tuhan karo sopo Dewi pak lah waktu Dewi diajak ngomong sopo waduh ya itulah makanya pak Tuhan menciptakan makhluknya supaya dia bisa menyaksikan kebesarannya berarti Tuhan butuh aktualisasi diri no. Ya karena apa? mari kita ciptakan manusia supaya kamu bisa menyaksikan kalau saya maha kuasa berarti Tuhan itu butuh lem-leman butuh pangalem bono Tuhan butuh pengakuan itu bukan tidak cocok dengan sifat Tuhan. Tuhan dari kekal sampai kekal tidak butuh dipuji. Kalau dia kita puji dia tidak lebih besar. Kalau kita cangkal dia dia tidak lebih kecil. Yang kita butuhkan itu Tuhan bukan Tuhan butuh kita. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, ini saya kutip dari Santo Agustinus. Tuhan ya Tuhan dia sendiri, dia yang ada. Yang sudah ada yang akan datang Tidak pernah ada Waktu di mana Tuhan Pernah tidak ada Dia selalu ada Lalu Tuhan Maha Kasih Oke Apa kasih Tuhan itu kekal? Ya kekal Pak karena dilibatkan dengan Tuhan Nah pertanyaannya Berarti Tuhan mengasihi siapa? Oh Tuhan itu Maha Kasih Ya mengasihi alam semesta Urung enek alam semesta Orang anak itu Jaket KPU Ranana tidak ada itu, gitu? Gitu? alam semesta belum diciptakan, manusia belum diciptakan sebagai puncak alam semesta. Lalu Tuhan dengan siapa sendiri yang dikasih? Ya Manusia-manusia belum ada. Yang mengasihi dirinya sendiri, bener nggak? Karena nggak ada yang lain objeknya tuh, berarti ada ada yang mengasihi, ada yang dikasih dan ada kasih yang dialirkan mau dicari di mana mana tetap terhitunggal ketika kita mengatakan satu ayo Tuhan kita satu, Tuhan itu satu kenapa ada butuh kalau misalnya di dunia ini cuma ada satu, orang tidak butuh aku, engkau, kami tidak butuh baru ketika ada dua Baru ada aku dan kamu, ketika ada tiga, aku, kamu, dan dia. Bener nggak? Jadi, ungkapan satu ini pun juga nisbi. Itu perhatikan, yang dikasih adalah firmannya, yang mengasihi wujudnya, yang kasih, yang dialurkan, spirit atau roh yang melingkari dia kekal sampai kekal. Inilah yang disebut wujud alkoholik wujud sang pencipta lah tarian trinitaris ini yang sangat dinamis menimbulkan gerak di dunia ini yang menyebabkan adanya yang lain makanya adanya yang lain itu diawali dari ketiadaan ya kan? inilah yang disebut makhluk atau ciptaan jadi ada yang pertama enggak disebabkan oleh ada yang lain Tapi ada yang berikutnya disebabkan oleh yang maha ada Ini ngelmu tua wow ini Bener apa tidak? Ya, toh? Ini kalau mau pejang begini harus lingser wengi Raiso rano suarani kutu kutu walang atau goa, itu kan. Kalau orang hamil pasti lahir karena sudah 9 bulan 10 hari Itu saya kira Ini pak apakah cukup dengan penjelasan fenomena tadi yang diinginkan Pak Aris? Ya itu tentang apa? kebangkitan. Di dunia ini siapa yang bisa menyaksikan kebangkitan ngin sekarang? Itu kan objeknya beda. Ya, toh? Hmm. Jadi artinya apapun penciptaan dunia itu nggak bisa kita buktikan loh. apalagi kebangkitan orang mati. Penciptaan dunia itu kan Masuknya lewat logika kita Yang yang apa yang mencoba Mencapai kesempurnaan Adanya hukum sebab Akibat oleh Aristoteles Disimpulkan oh kalau gitu Ada kausa yang tidak disebabkan Oleh yang lain Kausa prima Coba siapa yang membuktikan penciptaan Semua itu kan juga Sifatnya fenomenal Begitu juga tentang kebangkitan Tapi kalau bicara tentang Yesus mati itu kan semua orang bisa menyaksikan Dan orang yang menyaksikan itu Mencatat tentang kematian Yesus nah, Tentang kebangkitannya fenomena Yang menyaksikan misalnya Maria Madalena Atau Martha Atau siapa Ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan pun Sifatnya Itu adalah pengalaman pribadi Seperti itu kan Makanya, kalau kelahiran itu bisa disaksikan wujudnya permanen karena apa? Dia bertumbuh dari bayi menjadi e, anak kecil, remaja, di, e, pemuda, dewasa, berkembang. Itu yang bisa ditulis, disaksikan. Tapi, kalau orang bangkit, ya kematian disaksikan sekilas, kemudian tidak ada lagi. Ayo cekkan sekarang, dia sudah bangkit, loh. Ternyata dilihat sudah tidak ada lagi, kan? Gitu kan? Ya, toh? jadi fenomena itu cukup. Karena apa? Tidak ada fakta yang menyangkal hal itu Tidak ada fakta yang menyangkal itu Keyakinan itulah yang menjadi fenomena Bahwa Nama itu menyelamatkan setiap orang Yang berseru kepadanya Bahkan orang yang beriman kepadanya Seperti kasusnya Yahudi tadi Digigit ular disembuhkan oleh Yakub. Itu fakta yang terjadi Itu kan catatan dari abad-abad awal saya kira ya Ye, Pak Bambang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus selain acara ini memang diikuti on Pak juga diikuti secara live streaming lewat kanal Youtube GKJ Pro Perto. dan memang ada pertanyaan-pertanyaan ini cukup banyak saya juga uh, bersuka cita sebetulnya melihat antusiasnya sama dengan antusias yang on pada saat ini, izinkan satu pertanyaan ya Pak ya saya bacakan dari Profesor Endang itu bertanya Pak izin bertanya Bapak Bambang Selama kematian tiga hari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Apakah memberitakan berita keselamatan di neraka atau hanya seperti tidur saja Terima kasih itu dari Profesor Endang Iya itulah yang dikatakan turun ke dalam dunia orang mati jadi itu memproklamirkan kemenangannya itu tercatat dalam surat surat Petrus ya seperti itu Bagaimana membuktikannya? Ya kita turun dulu ke dunia orang iya. <tik> Belum ada yang pernah mati dan balik lagi. <tik> ya Ye. fenomena lagi kalau ini Fenomena ya. lagi. Ya maturun Pak Bambang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, waktu kita sudah pas tengah 8, sebagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, saya sebetulnya minta maaf sekali kalau Pak Bambang eh, belum bisa... Eh, menda, eh, Memberikan kesempatan, atau panitia belum bisa memberikan kesempatan bagi bapak ibu bertanya kepada Pak Bambang, tapi seperti yang tadi Pak Weda bilang, "Mampirlah dan lihatlah di kanal YouTube-nya Pak Bambang, mungkin bapak ibu bisa mendapatkan banyak pencerahan yang akan menjawab pertanyaan bapak ibu sekalian." Sekali lagi, saya mohon maaf karena waktu jugalah yang membatasi kita di mana ada yang kasat mata maka dibatasi oleh ruang dan waktu Terima kasih Pak Bambang untuk pencerahannya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan Terima kasih Bu Bambang Kiranya apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat Dan biarlah juga apa yang diberikan pada malam hari ini Tidak memutus pembelajaran kita untuk iman kita Tuhan memberkati semua Amin Naturnum. Saya kembalikan kepada Pak Tommy